Halo teman-teman, Sabira mau minta main mandi bola. mandi bolanya di mana? Oh gelap. Nyalain. Turi. Dia masuknya lewat mana? Yo. Ayo, ayo masuk. ayo dari situ coba bisa nggak dilebar, dilebar huh? terus lagi warna merah, ini masuk lagi, yang warna merah lagi, korel terus, terus yang warna hijau, ayo cari lagi Yang warna hijau, mana ah, ya yang warna hijau ya? Itu warna hijau banyak Ayo warna hijau mana Ambil Itu warna hijau Ayo lempar masukin Eh satunya masuk Satunya Coba yang warna kuning Nah mundur lagi dedenya mundur Kore, masuk Mundur lagi hmm? Hmm? Lempar bola nih, jadi sini duduk. Saya lempar nih, itu lihat sana. tuh dua, tiga masuk lagi karena kuning satu. Lihat sana, lihat sana. Satu, dua, tiga, masuk. Coba dedek, jadi ya, dia nggak bisa nanti kejauhan di situ aja jauhan coba lempar bisa nggak? masuk, nah, pintunya di sana, iya. Terus Jalan terus. Terus. Kampu tayu terus. Jelup. Jelup. Jelup ni. Jelup. Jelup lewat lagi. gini <test Springs thim> <that repeation tones> <50 ~。source>. ayo <OVER Han envelope> <introductionsquinata Wolverhambourne> Huh? <SILENCIO> kan. jadi mau naik peda sapi ya. ambil. Ya. Ayo, ambil. Ya. ayo ambil ayo ambil ayo jalan jadi jalan di depan dia minta main sepeda sapi ayo jalan ambil Oh, itu ambil yeah. Ayo jalan sana huh? <laughs> <laughs> masukin, <laughs> masukin. Coba ditorong. Eh. Terus. Ayo, ah. <laughs> mau gimana? Ayo. Ayo naikin. Mana? Bola basket pink. mana? Coba ambil. Bisa enggak? Ya, coba. Oh, iya, huh? coba bisa nggak Bisa. Jadi coba tiup di mainnya udah dadah dulu dadah temen-temen besok lagi ya